Ada apa sih? Wah, Sabtu malam di Pelabuhan Sading Ada orang-orang yang sedang memasang solar panel Ada orang-orang yang sedang ngobrol asik Dan yang pasti itu yang terang-terang itu tuh di sebelah sana tuh Mereka sudah menggunakan jimat energi matahari Semoga bermanfaat ya untuk nelayan dan bisa menangkap tangkapan yang banyak, sehingga mensejahterakan keluarganya. Tetap semangat, semuanya! Saat ini saya berada di Pelabuhan eh, Sadeng, beserta dengan teman-teman eh, nelayan di sini yang akan mencoba merubah cahaya-cahaya yang mereka gunakan menjadi cahaya-cahaya yang berasal dari sinar matahari ini adalah usaha yang sangat e, bagus karena akan menghasilkan energi-energi yang baru artinya mereka akan mengubah bahan bakar energi fosil menjadi renewable energy kita menggunakan energi matahari oke seperti apa keadaan di sekitar saya saat ini nah itu lampu yang sudah terang itu sudah terpasang juga e, beberapa lampunya untuk di pelabuhan ini total ada tiga kapal yang sedang kami pasang ini kita akan memasang lagi serial dari uh, jimat untuk yang keberapa kalinya tiga. ketiga tiga. ada yang ngomong keempat nah terus seperti apa tiga, tiga. yang sudah terpasang nah kita lihat terang berderang di sebelah sana cukup mengasihkan dan wah, sedang membayangkan ketika semua kapal di sini itu lampunya menyala, semua pasti makin asik. Tim sedang melakukan rencana penyeberangan. Kita pakai ponton kecil-kecilan, pontonnya seperti ini. Ini sedang ada proses untuk uh, Pelepasan Lampu-lampu yang berarus AC Akan kita ganti Dengan lampu-lampu yang berarus DC Tuh. Ini loh salah satunya Lampu yang seperti ini nih Yang akan kita ganti Nah ini yang dibongkar lagi Lampunya Dan hati-hati di sini banyak air juga Nah seperti inilah proses Pembongkaran Lampu-lampu yang akan kita ganti dengan lampu yang beri nama kita namanya jimat energi matahari seperti itu saudara dan tadi di sana sudah ada empat lampu yang dibongkar. Dan kemudian sedang dilakukan lagi pembongkaran-pembongkaran berikutnya. Seperti inilah proses pembongkaran-pembongkaran. Yang kemudian kita lihat bagaimana memasangnya. Membongkar mudah teman. Memasang butuh perjuangan. Tapi ini juga adalah bagian daripada usaha dari uh, kelompok nelayan Mereka ingin mencoba menggunakan atau memanfaatkan renewable energi atau energi terbarukan Nah ini adalah lampu yang sudah dipasang Satu seperti ini, dan ada juga yang untuk dibongkar, yang lainnya ini dengan Pak Badri yang melakukan pencopotan dan pemasangan lampu. ini pas ya, benar. Oh ini, Nah tadi adalah salah satu cara untuk menentukan pada bagian manakah kita akan lakukan pemasangan uh, lampunya Ini sedang dilakukan uh, pengeboran Untuk memastikan lampunya biar terpasang dengan baik kita mulai pemrosesan lagi ya. Ke berikutnya. Oh, laring, laring, Halo, yang di ternyata. yang depan itu loh, itu solar panelnya tuh. Kalau nggak percaya. Lampunya sudah diisi kayak gitu, terang satu kapal menggunakan 15 lampu. Nah, seperti apa terangnya? Kita nantikan saja setelah semuanya terpasang.